Selamat berjumpa lagi, rekan-rekan kelas 11, kelas 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, 11 MIPA 4, 11 MIPA 5, 11 MIPA 6, 11 MIPA 7, SMA Negeri 2, Palangkaraya Kita sudah memasuki bulan ketiga di tahun 2021 Dan sekarang sudah hampir berada di penghujung Dan sesuai dengan rencana kegiatan pembelajaran maka selama 2 pekan mendatang ini saudara-saudara akan mengikuti penilaian tengah semester tahun 2020 2021 terutama untuk kelas 11 Mipa 4, Mipa 7, Mipa 6, Mipa 5 serta Mipa 3 dan Mipa 2 kecuali kelas 11 Mipa kecuali 11 Mipa 5 saya salah tadi karena ada keterlambatan sebab hari Kamis kemarin tanggal 11 Maret, saudara-saudara Mengalami atau uh, Ada hari libur Nah sehingga Untuk penilaian tengah semester kelas 11 MIPA 5 Diundur Satu minggu mendatang Dan kita pun Akan bertatap muka sekali lagi Nah jadi Saya harap saudara-saudara Yang sampai dengan hari ini Memiliki ketidakhadiran Di atas 85% Agar memikirkan perjalanan Anda di kelas 11 di tahun ini Kalau Anda ingin menyelesaikannya dengan baik Maka isilah daftar hadir itu dengan baik juga Tapi jika memang Anda tidak mempunyai niat Ya, kami berikan kesempatan Anda berada di kelas 11 untuk satu tahun lagi sampai dengan tahun 2022 saya harap kepada siswa yang memang ingin terus berjuang dan ingin segera lulus dari SMA Negeri 2 ini bisa mengindahkan pesan-pesan saya tersebut. Selamat berjuang, selamat mengikuti penilaian tengah semester, dan sampai jumpa.